Halo pemirsa, kesempatan kali ini episode yang mungkin buat pasangan-pasangan ya khususnya Karena ini sedikit pertanyaan yang harus ditanyakan e, Begini, katanya kan orang Kristen itu e, pasangannya seumur hidup hmm. Nah ya kan, kemudian pasangannya itu oke okay lah meninggal Jangan cerai, biar enak. Hmm. Oke, okay, meninggal. Cerailah itu, cerai mati. Cerai mati, betul kalau istilah KTP. Betul. Kemudian dia menemukan orang lagi. Dan dia akhirnya menikah lagi. Hmm. Nah, tanggapannya dengan dia menikah lagi. Dan sebenarnya itu yang jadi jodoh, dia itu yang mana gitu. Karena itu kan kayaknya agak bingung ya, kita ngelihatnya. Hmm. Karena kan kita nggak bisa ngejas lu nggak usah nikah. Tapi ternyata begitu gitu. Uh, kita bicara tentang konsep jodoh ya, yeah. di Kristen, mungkin pertanyaannya kita tarik ke awal dulu, di Kristen ada nggak sih konsep jodoh? Oh. ya kan Apakah uh, pasangan kita itu adalah jodoh yang ditetapkan Tuhan untuk kita, mm. ataukah dia adalah pilihan kita? Mm. Yang belum tentu juga itu adalah sesuai dengan pilihan Tuhan. Ya kan Bisa jadi pada waktu kita naksir seseorang, sudah ada peringatan dari Tuhan, jangan dia deh. Mm. nggak cocok secara karakter dan lain-lain. Mm. Terus, Terus maksa. Kita <laughs> ngel, sampai dibawa ke dalam doa segala, bukan mm. pendeta doain. Padahal bukan dia yang ditunjuk oleh Tuhan. Mm. Nah jadi uh, konsep jodoh dalam kekristenan itu bukan orang itu sudah ditetapkan pasangan hidupnya. Oh. Bahwa saya harus menikah dengan si A, uh, si saya harus menikah si dengan si B tapi lebih kepada kehendak manusia dalam hal memilih mm. orang. Mm -hmm. Dan mungkin ini akan muncul perbedaan tafsir ya terhadap terhadap Alkitab. Mm. Tapi kalau kita balik lagi ke zaman di Taman Eden, mm -hmm. pada waktu Tuhan menciptakan Adam, kan mm. Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Yeah. Aku akan memberikan penolong baginya. kan? Mm -hmm. Nah yang pertama kali dikirim Tuhan itu apa? Binatang-binatang, didatang oh, menemanin ya. Adam, tapi kemudian dikatakan dia tidak menemukan pasangan yang sepadan Semadan. dengan dia Tuhan buat Adam tertidur, hmm. nah ketika Adam tertidur, Tuhan mengambil salah satu dari uh, rusuknya Meskipun kata rusuk di sini juga kadang-kadang diterjemahkan bukan rusuk, ada yang hmm. bilang itu sisi lah Sisi uh, Adam, kemudian dibuatlah manusia baru yaitu awal, oh. waktu itu belum ada namanya kan Perempuan lah katakanlah begitu mm. Dibawa kepada Adam mm. Nah ketika dibawa kepada Adam Artinya Tuhan juga Mempersilahkan Adam untuk mm. Mengatakan yes ya apa atau no iya, mm. Yes or no Terima atau tidak Dan ternyata ketika dihadapkan kepada Adam Adam kemudian bilang ini dia mm -mm. Ya, Tulang dari tulangku Daging dari dagingku Yang dia yeah. uh, menerima itu Sebagai pasangan yang sepadan dengan dia mm -mm. Nah, berarti, kan, kalau kita kembali kepada fondasi keluarga itu dari sana, pasangan itu ya sesuai dengan pilihan kita. Mm. Nah, soal bagaimana kita memilih, apakah pada waktu kita memilih itu kita melibatkan Tuhan atau tidak. Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing, mm. dan apakah kita mengikuti kehendak Tuhan atau tidak, yaitu kembali juga kepada pilihan kita. Mm. Dan, kalaupun ada... Misalkan keluarga yang menikah tidak secara Kristen misalnya hmm, hmm. Jadi dia menemukan pasangan ketika yeah. dia belum menjadi Kristen hmm, hmm. <coughs> Pasangannya mungkin masih beda agama dengan dia <coughs> Tapi kemudian pasangannya ikutlah menjadi Kristen yeah. Apakah itu juga dijodohkan oleh Tuhan atau bagaimana? Kan Panjang lah oh. uh, penjelasannya seperti itu Tapi kalau menurut pandangan saya Yang namanya jodoh itu bukan Tuhan yang Uh, tetapkan bahwa ini harus pasangan dengan ini nanti hmm. akan muncul cerita bagaimana dengan orang yang cerai bagaimana Betul. dengan orang yang punya istri lebih dari satu ya. kan dalam orang Kristen juga hmm. meskipun ajarannya monogami tetap iya. aja tetap ada tetap yang aja mm -mm ada berpoligami nanti bilang mana yang benar orang-orang uh, Yahudi pernah datang kepada Yesus dan bertanya siapa yang akan jadi istrinya kelak kan hmm. kalau hidup ya apa kalau dia dibangkitkan nanti dan Yesus hmm. bilang nanti ketika menjadi manusia baru tidak ada yang menikah dan tidak ada yang dinikahkan nantinya hmm. setiap orang itu kan akan kembali pada apa ya, pada pribadi dia sendiri. Hmm. nah menarik ya, nih itu. dari uh, yang disampaikan barusan ada ini jadi tentang kematian jadinya kan menyambung kematian dan tadi hmm. karena meninggal uh, hmm. suami pertama gitu. Ya. nah apakah orang Kristen hmm. saat meninggal itu otomatis masuk surga atau neraka atau nunggu hari penghakiman? Uh, kalau ini kalau di ajaran gereja ini masuk ke konsep eskatologi ya. Mm -hmm. Eskatologi itu artinya ajaran yang berbicara tentang hari akan datang. Hari akan datang. Nah, kalau saya sendiri sebetulnya cukup sering menghindari pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Mm -hmm. Bukan karena nggak uh, apa ya? Gak ada konsep dalam dalam pikiran saya, tapi konsep itu terlalu terlalu luas. Luas dan terlalu banyak dan juga kan yang akan datang, mm -hmm. kalau saya berpegang pada prinsip Yesus saja, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mm -hmm. ya, daripada kita membebani pikiran kita dengan hal-hal yang belum terjadi, mm -hmm. yang pasti kita imani saja bahwa kita itu sudah disediakan tempat oleh Yesus. Mm -hmm. Soal kapan kita masuk surga, apakah itu begitu, Yesus gitu ya. ya begitu mati langsung, otomatis ke sana, mm -hmm. ataukah nanti menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, mm -hmm. karena ada yang eh, berangkat dari... Penjahat yang disalib bersama-sama dengan ya. ah. Yesus kan. Kemudian Yesus bilang, hari ini juga engkau sudah ada bersama-sama dengan aku di dalam ya. Firdaus. Nah, apakah Firdaus yang di situ merujuk kepada surga? Nah, itu makanya jadi pertanyaan. Ya, ataukah yang disebut Firdaus itu adalah konsep yang di, dipahami seperti di agama-agama Persia hmm. yang disebut uh, Paradiso itu. Uh, Firdaus itu adalah tempat penampungan sementara. Hmm. Maka itu yang dimaksud oleh uh, Yesus atau tidak? Masalahnya Firdaus itu cuma ada di satu ayat itu dan iya. tidak disebutkan di ayat-ayat yang lain. Jadi hmm. ketika konsep itu bisa ditafsir dengan bermacam-macam, maka lebih baik kita tidak me, apa ya, menetapkan ini loh. Ini yang paling, harus begini, nah, gitu. harus begini. Jadi nanti itu biarlah satu ya. satuan aja ya. Yang pasti. <laughs> Percaya saja buat Tuhan hmm. sudah menyediakan tempat. Ya, jadi kita. maksudnya kan dia bertanya seperti ini karena dia mikir nanti kalau dimasuk, dia masuk umpamanya masuk ke hari hmm. penghakiman. Boleh nggak sih dibawa -bawa laptop biar ngilangin gabut <laughs> gitu. Nunggu hari penghakiman ngilangin gabut. Ya, makanya saya ah, bilang, aduh ini pertanyaannya konyol sekali. Ya <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> sama aja dia tidur di samping laptop juga dia nggak bisa ngapa-ngapain. <laughs> ya. Paling mimpi pakai laptop juga paling. <laughs> Terus ini berhubungan dengan orang mati. Hmm. Uh, kan Lazarus mati tuh meninggal hmm. tiga hari dibangkitin sama Tuhan Yesus. Yeah. Nah itu yang sudah jelas-jelas tertulis di Alkitab. Hmm. Tapi saya nggak pernah tahu Lazarus itu menyampaikan bahwa surga dan neraka itu seperti apa. Hmm. Sedangkan ada orang-orang yang merasa dia bermimpi, dia bertemu Tuhan, menyampaikannya hmm. berkuar-kuar kayak apa? Gitu, itu bagaimana tuh, sedangkan memang di Alkitab gak ada loh, Lazarus ngomong, oh surga itu begini, ya, nah, ya. gitu, itu kan udah jelas-jelas dia mati, dibangkitkan sama Yesus loh, hmm. gitu dia aja ya. silent gitu hmm. <laughs> nah kalau ini agak absurd ya, agak uh, agak bias lah kalau kita mau bahas soal mimpi orang, mimpi orang ketemu dengan uh, ada pria berjubah putih bercahaya, hmm. lalu kemudian dia katakan bahwa itu adalah Yesus Kristus betul gak itu? Hmm. Yang dia lihat itu adalah Yesus Kristus. Itu kan kebenarannya hanya dia dan Tuhan, Tuhan yang tahu. tahu. Jadi kalau saya katakan orang itu bohong atau hanya berhalusinasi, ya susah juga. Iya. pun Mungkin benar dia hanya mengalami halusinasi mm. atau hanya mengalami ya, mimpi saja. Mm. Ya saya sendiri juga pernah bermimpi. Kayak gitu. Jadi mm. uh, waktu SMP, ya, S, ya SMP saya pernah bermimpi itu kebetulan ada saudara yang meninggal dan kemudian saya bermimpi ada seorang pria berpakaian putih bercahaya datang mm -hmm. kepada saya dan kemudian uh, menyuruh saya untuk berdoa mm -hmm. berdoa maka saudara itu akan bangkit kira-kira mm -hmm. seperti itu ya uh, sempat bingung juga namanya mana ya? masih anak SMP ya mm -hmm. sementara di daerah saya pada waktu itu sedang heboh yang namanya penginjil cilik Oke. Okay. Ya pengin cilik yang katanya bisa menyembuhkan orang hmm. dengan ala doa dan sebagainya. Sempat terobsesi dengan hal itu dan mm -hmm. sempat juga mencoba oh. melakukan itu. Jadi waktu itu datang ke rumah sakit lihat jenazahnya, saya berdoa saja depan situ. Tidak hmm. terjadi apa-apa sih. Hmm. Dan saya tidak merasa kehilangan iman Kristen saya hmm. hanya karena saya mimpi mm. ketemu Yesus mm. lalu kemudian, saya juga nggak tahu itu Yesus atau apa, tapi yang pasti itu adalah seorang pria berjubah putih bercahaya mm. uh, tapi saya bersyukur tidak mengalami pengalaman spiritual yang terlalu spektakuler pada mm. waktu itu andaikan misalkan waktu saya berdoa tiba-tiba orangnya bangkit, bangkit? Wow. nah itu kan pasti <laughs> mungkin pasti akan jadi merubah, banyak. ya yeah. merubah jalan hidup saya dan mungkin saya nggak akan terlalu banyak pakai otak hmm. ketika mengajar tentang Yesus, hmm. ketika belajar Alkitab, tapi akan lebih banyak menggunakan aspek-aspek spiritual yang lain. Uh, saya lebih menikmati ketika kita belajar Alkitab, belajar tentang Yesus, dengan tetap menggunakan otak. Hmm. Otak itu kan salah satu pemberian Tuhan iya, harus kita pakai. Uh -uh. Ya, kalau kita beragama nggak pakai otak. Makanya ketakut kebablasan. Ya, gawat juga. Iya, <laughs> <laughs> hmm. Makanya paling ya, ya, berarti kita sebagai... Orang yang pernah bermimpi atau pernah merasakan hal itu, yang gak usah keluar-keluar aja kali ya, atau ya udah, keep uh, mungkin curhat, ngobrol sama pendetanya aja gitu, yeah. gak perlu harus wah, saya begini, begini, begini buat heboh gitu, karena kan mm -hmm. belum tentu itu Tuhan gitu, dan juga. Kalau kita bilang itu Tuhan ternyata bukan, ya gimana yeah. repot kan? Mm -hmm. Ya jangan langsung cepat-cepat diklaim bahwa saya ketemu dengan Yesus, mm. ya karena dia sendiri belum pernah melihat wajah Yesus Betul. kan. Yang dia lihat itu kan mungkin hanya lukisannya Leonardo yeah. DiCaprio yeah, lukisan. atau foto-foto Barat yang bahkan beberapa tahun yang lalu kan sempat heboh wajah Yesus yang sebenarnya Betul. yang mirip-mirip orang India itu kan, uh. karena ya wajah Timur Tengah yang sangat kontras dengan foto-foto yang sering kita, yang kita panjang lihat. ya di dinding nah, itu kan ya Yesus menurut gambaran dia akhirnya yang terjadi kan Oke oke saya cukup cukuplah cukuplah lumayan untuk pengetahuan saya gitu karena kalau saya panjangin nanti saya makin pusing <laughs> Oke pemirsa untuk episode kali ini cukup di sini aja ya Jangan lupa komen, jangan lupa follow kita juga, follow Instagram Gereja juga, subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya biar bisa mendengarkan podcast kita selanjutnya. Oke, terima kasih.